Assalamualaikum Apa khabar semua? Aku harap semua sihat Duduk di rumah Putuh rangkaian COVID-19 Ada siapa yang baru? Aku Yasyamron Aku akan banyak beletak Pasal digital marketing Khususnya Facebook dan Youtube Okey, Video kali ni Aku nak sharing Tentang topik Video kali ni adalah Cash like Tetapi aku nak narrow down Adalah selesai like sesuai guna video ataupun mesh. Okey. Sebelum tu kepada siapa yang tak tahu macam mana nak buat iklan page like, apa boleh tengok juga dan cara mudah buat iklan page like di Facebook. Okey, sepatutuh bawah boleh follow video ni. Okey, aku dah aku dah run dan sekarang masih in review page like aku tu. first of all, aset aku operating image and thumbnail aku ni masih dalam testing kita pun tak tahu sama aku tak boleh nak claim kata benda ni adalah terbaik Nama pun kita sama-sama syariza oh benda ni aku korbankan cik aku, aku korban 10 hingga aku untuk kita sama-sama belajar sama ada accept. accept aku tahu ok ke tak copywriting aku ok ke tak da? dan image aku atau video aku tahu ok ke tak so benda ni tak tahu lagi so sama-sama kita belajar so by the end masa di video kita kena tunggu 24 jam daripada sekarang sama ada jaya ke tak mana elok video ke image lagi elok Okey, terus kita tengok dulu asset kita nanti aku kasih asset kita macam biasa daily bajet aku tak lima ringgit aku malah fikir aku tak lima ringgit dan KPI kita adalah dengan kita buat video ni kita at least dapat 22 page slide at least kalau tak dapat maksudnya dia tak berbaloi dan tu tu je tu KPI kita Estimate tu Facebook Estimate, kadang-kadang boleh dapat lebih, kadang-kadang boleh dapat rendah Haa, boleh jaga tu, tu KPI kita Kedua, setting kita, kita letak Malaysia Exclude sahabat Sarawak, minta maaf, ini hanya untuk testing sebab potential risk pun dah ramai sangat So, aku cuba nak bagi dapat tengah-tengah Age, -tengah. aku letak 24 hingga 44 sebab aku rasa ni paling optimum untuk rakyat Malaysia Gender, japisah aku tell all lagi sebab masih testing Kali ni aku dah tak letak Azizan Osman dengan Sifu ABS Sebab aku nak nama Saja nak testing sebab mungkin ada orang kata Kalau kita letak Kompetitor Agak kemahal So kita letak benda yang inter saja. Tak tahu Aku pun tak tahu macam mana So kita sama-sama testing result dia So language macam biasa Letak Malay dengan English All Connection aku exclude People who like Yasi Amran macam biasa Nama page like tak aku nak tarik lagi like'er yang dah like Huhh <laughs> gila placement aku tak manual aku letak mobile saja dan fit ingat tu mobile dan fit saja setelah kita belajar pada hari itu untuk bidding aku tak letak dulu, ada orang kata kena letak kupang untuk satu pelai aku tak mau biar lho, aku buat first try macam biasa, iklan cubaan atas ni tepiak dulu biar dulu facebook buat saja dah ke lepas tu baru kita boleh tau optimize kemudian so untuk uh, copywriting aku nak kata copywriting aku ni power ke tak? tak juga sebab aku ada buat list out sepatutnya kena ada 16 copywriting tapi aku dapat buat 5 ni pun tak habis so ni copywriting yang pertama lah. tak tahu macam mana nak buat iklan di facebook live page ini sekarang dan saya akan bantu anda secara percuma aku tak tahu benda ni elok dah kita nak buat testing kalau tak elok kita akan guna nombor 2, nombor 3, nombor 4, dan seterusnya so untuk best practice adalah hampa tulis copywriting banyak-banyak dan hampa baca apa rasa mana berbaloi ke tak? tu based on apa punya jati bukan jadi emosi yang apa baca apa rasa ok kuat nak tengok gambar yang sama ni image ni video aku guna time yang sama cuma beza dia image atau video saja so, tu sahaja daripada aku aku harap selepas 24 jam ni kita akan dapat result yang terbaik lah supaya sama-sama kita boleh kongsi dan berbaloi dengan kita pun harap yang sepuluh anggit tu Dah sabar rasa video ni bermanfaat dan tak sabar nak tunggu part tu Sila like, komen dan subscribe Ya yes, saya Amron Dan kita jumpa di video yang akan datang Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya